Neon box, diameter 60 cm, jenis akrilik, tampilan dua sisi, gambar nah. tidak akan memudar, pengerjaan rapih, dan bahan berkualitas.